Ini ada sekedar oleh-oleh dari kebun saya Pak Kiai. Alhamdulillah nih San Terima kasih San Aduh Bu, ya. coba lihat di belakang barangkali ada yang bisa dibawa Untuk membalas kebaikan muridku ini Hatsan Tidak usah Pak Kiai, terima kasih uh, Belum pernah melihat aku marah huh? Baik Pak Kiai. Apapun yang Pak Kiai berikan kepada saya Saya akan terima dengan senang hati Nah, gitu dong, <GILEN reverse> uh, huh. Bu. Wings. Tolong sediakan minuman iya. yang terbaik untuk mereka. Nggak usah, Kyai. Nggak usah repot-repot. Belum pernah lihat Pak Kyai marah. Pak, cuma ada ayam. Tidak apa-apa. <treats> un Ini untuk Hasan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Kyai. San hey. Wah. Wah, Ayam lo Lo dapet ayam dari mana Begini ceritanya Saya tadi ngasih singkong Sama Pak Kiai Kemudian diganti dengan ayam ini Wah. hebat, mari duluan cuy, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngasih singkong dapat ayam, wah <laughs> hebat, bagaimana kalau gua kasih apel jeruk Ame anggur, pasti gue dikasih sampi atau kebo Ya, paling sial gua dapet kambing yang bunting Jadi Pak, cuma ada singkong, Pak Alhamdulillah, Jok, masih kebagian. Ini Riji buat kamu Ini singkong buat empanan sampi biar banyak susunya <laughs> Alhamdulillah Pak Kyai. <gumong> Ngomong-ngomong, sampingnya sebelah mana, ha? Sampingnya di mana Pak Kyai? Nah, ini buat kamu. Kamu seperti tidak tahu saja. Di sini mana ada sapi, ada kerbau. Bapak ini kan nggak punya apa-apa. Jadi nih singkong balikannya dari apa anggur yang saya bawain. Ya Allah, oh, apa yang, apa yang bedin? Tuh partai kerdemoda. Ini gua <geolos> yang apa? Apa duit yang bedin?